Oke okay, hari ini hutang langsung auto lunas gimana caranya nih Bang hari ini aku udah pusing banget stres konsentrasiku hari ini sedang terpecah belah karena harus memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu pasti terjadi dan bagaimana hari ini menghadapi dinamika hutang di aplikasi pinjol dan aku hari ini sudah menghabiskan semua energi Menghabiskan semua uang juga ya kan Bahkan mungkin hari ini beberapa teman-teman kita itu Sudah menggadaikan barang-barangnya Sudah menjual ini itu segala macam Tapi hutang di aplikasi pinjolnya tak kunjung lunas Apa yang harus dilakukan dan bagaimana menyikapi masalah seperti ini Nah pada video kali ini kita pengen ngebahas Untuk teman-teman yang hari ini sedang bingung Bagaimana cara melunasi hutang Gak usah bingung-bingung, caranya cukup gampang. Tinggal kita bayar hutangnya. Loh, bingung nih gimana ngebayar hutang orang uangnya yang gak ada? Nah, itu adalah jawaban terpenting saat ini. Dan kita sama-sama sadar, kita sama-sama tahu kemampuan keuangan kita hari ini memang belum cukup untuk melunasi ataupun menyicil semua hutang-hutang di aplikasi pinjol. Ini merupakan kata kunci dan kata sukses untuk bisa melunasi semua hutang. Sehingga setelah kita tahu bagaimana kemampuan kita hari ini untuk melakukan pembayaran, agar untuk tidak memikirkan itu lagi. Stoplah untuk menguras energi, untuk memikirkan yang hari ini kita sendiri pun tidak mampu. Jadi bagaimana bang untuk menanggapi teror, paksaan pembayaran, atau mungkin uh, intimidasi dari aplikasi-aplikasi pinjol, kalian tidak usah baca pesan mereka. Kalian tidak usah buka WA dan SMS-nya. Apabila memang mereka mengirimkan pesan-pesan yang bisa mengganggu jalan pemikiran kalian. Yang bisa mengganggu konsentrasi kalian. Begitu kalian mendapatkan pesan-pesan WhatsApp seperti itu, langsung dihapus saja. Apabila memang hal itu bisa mengganggu pikiran dan jalan kehidupan kalian. Loh nanti mereka itu bakal marah bagaimana mereka bisa tahu kalau kita memang langsung hapus saja. Hari ini lebih baik kita memikirkan diri sendiri dulu, lebih baik kita fokus pada kehidupan pribadi terlebih dahulu, ketimbang harus memikirkan sesuatu yang hari ini kita pun tidak mampu. Hari ini banyak orang pengen cara-cara instan untuk bisa menyelesaikan masalah. Segala sesuatu yang terburu-buru itu hasilnya pasti tidak baik, apalagi dengan cara gali lubang tutup lubang. Hari ini tugas kalian untuk bisa menyelesaikan semua hutang-hutang yang hari ini sudah semakin berantakan Hanya satu, bertahan dan bersabarlah Ketika kalian tidak bisa bersabar, maka kalian tidak akan bisa mengintip dan melihat apa yang harusnya hari ini kita lakukan Ketika kalian bisa bersabar, maka satu persatu permasalahan ini akan terselesaikan Ketika kita bisa bersikap tenang dan tidak melakukan tindakan negatif apapun Dan kita bisa berpikir dengan positif hari ini banyak diantara kita itu yang membiarkan diri kita berpikiran negatif bahkan banyak diantara kita hari ini memelihara cara berpikir yang negatif ya bagaimana mungkin hasilnya bisa menjadi positif sementara kita terus memelihara ketakutan kita masih memelihara kepanikan ya dan kita masih menakut-nakuti diri kita sendiri sudah pasti kehidupan sehari-hari kita akan terasa membosankan dan putaran waktu itu akan semakin lama tapi ketika kita bisa bersikap tenang ya dan kita mampu untuk terus berprestasi, menciptakan peluang ini itu segala macam, maka masalah hutang ini sebenarnya kecil. Dan hari ini hutang ini menjadi dianggap besar karena memang kita belum punya uang. Jadi tugas pertama itu untuk bisa melunasi semua hutang-hutang ini adalah cari uangnya. Terserah bagaimana, yang penting halal dan tidak melakukan tindakan kriminal. Yang hari ini masih punya tagihan di produk-produk pembiayaan yang masih kebingungan apalagi yang masih ketakutan sudah didatangin sama debt collector lapangan, ya jelaskan saja memang belum ada uangnya. Dan jangan mau gali lubang tutup lubang. Berhentilah untuk berpikiran negatif. Ya, berhentilah untuk menakut-nakuti diri sendiri supaya kita bisa menghasilkan kekuatan yang juga positif. Hari ini banyak yang menghabiskan energi hanya untuk memikirkan yang tidak penting, yang tidak pasti dan terus menghabiskan energi untuk mencoba kembali di aplikasi-aplikasi yang lain. Ingat ya setiap aplikasi yang akan kalian gunakan hari ini sudah pasti ada hitung-hitungannya, sudah pasti ada biaya tambahannya. Dan sudah pasti ada biaya platform dan ada sanksi denda serta bunga dan ada potongan ini itu segala macam yang akan membuat kita menjadi tambah pusing. Berhenti dan jangan lagi galil lobang tutup lobang. Bertahanlah pada posisi seperti ini. Oke, ketahuilah tidak ada cara-cara instan yang bisa membayar hutang. Hari ini coba dan pilih aplikasi apa yang terkecil yang paling sedikit kita selesaikan itu terlebih dahulu. Untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal tidak usah dibayar lagi. Apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik. Apabila mereka melakukan penyebaran data, ya. Kalau hari ini kalian ditakut-takuti pengen dibawa ke jalur hukum, belum ada satupun ya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK, apalagi yang ilegal itu menuntut debitur ke jalur hukum. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terkait masalah BC King, Slick OJK, ini itu segala macam Akan kita bereskan kembali ketika nanti kita memang sudah punya kekuatan untuk melakukan pelunasan dan penyicilan di aplikasi-aplikasi tersebut Dan aku pengen mengingatkan agar untuk yang login hari ini menggunakan nomor handphone supaya tetap merawat nomor handphone tersebut dan jangan membuangnya Kenapa seperti itu nanti ketika kita memang sudah punya rezeki untuk menyelesaikan semua permasalahan ini kita akan login dan masuk kembali melalui nomor handphone tersebut kita nggak pernah tahu rezeki kita besok seperti apa yang jelas kita masih tetap berharap supaya Tuhan memberikan limpahan rahmat dan rezeki supaya kita bisa segera bangkit dari segala macam keterpurukan hari ini ya jadi udah cukup jelas cara membayar hutang itu ya harus memang melalui proses yang panjang harus melewati tahapan-tahapan. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk kita bayarkan secara lunas dengan spontan seperti itu. Ya memang mungkin bisa, tapi kita harus jual rumah, gadai ini, itu segala macam bertahanlah ya dan jangan lagi menambah urusan hutang. Oke okay, ya, jadi udah cukup jelas. Yang hari ini pengen bisa keluar dari semua masalah. Cobalah untuk lebih banyak mendengarkan orang lain yang mungkin sudah bisa melewati satu persatu permasalahan hidup terkait tentang hutang pinjol ya kan? Dan jangan bandel ya kan? Bertahanlah itu pesan yang terpenting saat ini. Bersikap tenanglah untuk tidak melakukan tindakan negatif apapun dan jangan lagi gali lubang tutup lubang dan jaga terus nomor handphone kalian agar bisa untuk tetap login ketika nanti kita memang mau membayar satu persatu permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi oke okay, jadi mungkin itu dulu ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat yang menganggap uh, ini bukan solusi ya terserah ya kan bagi orang-orang yang memang sudah melewati permasalahan ini insya Allah mereka akan tahu ya kan bagaimana cara dan triknya untuk bisa menyelesaikan satu persatu tidak dengan sekaligus, karena sudah pasti itu tidak akan terjadi ketika kita masih hanya mengharapkan gaji. Apalagi yang saat ini sudah pasti gajinya nggak cukup ya, dengan biaya tambahan ini itu segala macam, alasan ini itu segala macam. Jadi memang harus difokuskan kepada titik terendah terlebih dahulu.